Halo semuanya bertemu lagi dengan aku hexne pada kesempatan kali ini aku ingin tes filter dan bagaimana untuk kualitasnya apakah bagus oke oke cukup bagus sih Dan selanjutnya, aktifkan penghapus warna latar belakang. Oke, hasilnya seperti ini. Lumayan bagus. Oke. Dan ini jika tanpa penghapusan layar belakang. Oke. Okay. Dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Salam teknologi! I wo wo I ni, bing cheng ten mi mi. ni ai wo dan ya wo ai ni. Ni ai wo, wo ai ni